Oke okay guys, kembali lagi di channel CSKS Production uh, Hari ini kita akan memasang PLX BF lagi uh, Dengan motor punya orang yang berbeda uh, Ini kita pakai stiker produk dari Banyuwangi Jadi ini produknya Pak CK Blacksheet dari Banyuwangi ya uh, teman yang cukup terkenal juga di dunia perstikeran nanti akan kita pasang kayak apa desainnya akan kita liatin nah ini nah ini dengan warna apa ini? biru apa hijau ini biru, biru biru toska kombinasi hitam abu-abu simpel juga desainnya menarik kayaknya nanti uh, ini pakai bahan aurokal kalau laminasinya kurang tahu tapi lumayan dosi juga seperti apa hasilnya nanti kita akan perlihatkan, oke? Okay, jangan kemana-mana diriku merana melihat pemandangan pertama.